...banyak 29 penulis dengan editor Ibu Harybisa S.A.D. E.P.O.R.U. ...namalah sebagainya berikut... ...Rasyadu Atriakresia... Saling... Ya, perasaan saya sangatlah bangga... ...karena salah satu cerita saya bisa masuk di jilid keempat buku Diversity ini. Walaupun dari sekian banyaknya orang yang telah mengikuti untuk menyelesaikan buku ini cerpen ini saya adalah salah satunya yang masuk di gilid tempat ini Ceri walaupun cerita saya yang absurd dan random yang walaupun dikerjanya mungkin tidak seperti teman-teman saya yang berkompetisi ingin masuk saya hanya mengerjakannya ya apa adanya ya saya cuman bisa mengatakan bahwa oh, saya sungguh-sungguh sungguh-sungguh bangga bisa menjadi salah satu orang yang memiliki cerita masuk untuk pertama kali di SMA 4 untuk buku Diversity ini. Jadi pada awalnya itu kan disuruh ya ini sebagai tugas yang diberikan oleh guru agama Islam. Sedangkan saya di sini adalah non-muslim. Awalnya saya kaget, terus saya merasa kayak, apa sih kok saya non-muslim juga dikasih tugas gitu loh. Terus akhirnya, saya mencoba untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh guru agama itu kan namanya juga guru awalnya saya nda hmm, suka ya soalnya saya kan nda pernah tidak pernah namanya menulis yang namanya yang menulis cerpen menulis puisi pokoknya namanya menulis itu saya tidak pernah tidak pernah tidak punya pengalaman juga nah akhirnya saya coba-coba untuk mencari referensi di YouTube di Google dimanapun dengan kondisi mood yang awalnya buruk tapi di situ saya berusaha untuk namanya apa ya kayak mencoba menyesuaikan diri lah. Akhirnya saya enjoy dengan menikmati beberapa musik, terus menonton film, menundanya beberapa waktu kemudian melanjutkannya lagi seperti itu dengan deadline kurang lebih 2 hari sudah selesai. Apa saja sih? Ya baik. Pertama kita harus ketahui dulu bahwa. Cerita yang berjudul Pelajar Pancasila ini mengisahkan pergaulan remaja SMA yang ragam akan budaya, ras, agama, dan antar golongan Tetapi dimanapun kita berlayar, sulit rasanya untuk terlepas dari yang namanya diskriminasi apalagi di Indonesia yang terkenal akan keragamannya Nah membiarkan diskriminasi terus berlangsung tentunya bukan keputusan yang tepat sehingga saya menuliskan cerita ini dengan menghadirkan korban uh tindakan diskriminasi yang berani mengeluarkan aspirasinya untuk mendapatkan keadilan. Sehingga eh, jika disimpulkan latar belakang saya membuat cerita ini bahwa setiap pelajar ataupun masyarakat yang terkena diskriminasi harus berani membuka suara karena tanpa berani mengeluarkan aspirasi mereka, sulit rasanya di negara ini untuk mendapatkan keadilan. Sekian, terima kasih. suka duka ya, kalau suka sih lebih ke, ini saya rasa senang karena ketiga kalinya ikut uh, dalam salah satu orang yang menerbitkan buku dua pertama itu, bukunya saya tulis di SMP dan ini buku ketiga saya yang saya terbitkan di SMA, terus uh, buku ini juga cukup mengagetkan sih karena saya tidak menyangka kalau nama saya bakal ada di urutan pertama dalam penulisan buku ini buku diversity Sarah Amelia dan kawan-kawan Uh, untuk dukanya sendiri, saya rasa karena uh, batas waktu dalam penulisan cerita ini dan uh, kesalahpahaman saya dalam mengartikan uh, maksud Bu Guru mengenai penulisannya. Pertama, saya tulis sudah tulis banyak halaman, saya kira ya bakal. E, dibatasi halaman dalam penulisannya ternyata tidak, akhirnya saya harus mempotong beberapa bagian cerita saya agar menyesuaikan halaman yang ditentukan, tapi setelah teman-teman saya mengumpul lainnya ternyata banyak yang lebih, dan itu cukup membuat sedih, padahal saya rasa kalau ceritanya lebih panjang e, buku ini bakal, tulisan dalam buku ini kayaknya bakal lebih bagus deh kurang lagi itu sih suka doakan saya dalam menulis buku ini terima kasih anak-anakku sekalian telah Mengarang Buku Diversity sebuah kumpulan dari karangan-karangan kalian Yang tentunya memberikan inspirasi kepada teman-temanmu dan kepada siapapun pembacanya Harapannya adalah kita harapkan kalian menjadi pengarang-pengarang uh, yang terkenal lagi di masa-masa yang akan datang Kembangkan terus dan lakukan terus kegiatan sehingga kalian bisa bermanfaat kepada orang lain uh... Untuk respon dari dosen pembimbing kami, eh, Alhamdulillah responnya ketika dari awal kami menginformasikan bahwa di sana ada eh, apa namanya sebuah upaya penanaman nilai-nilai moderasi melalui eh, buku ini, buku diversity yang ditulis oleh siswa SMA Negeri menyeramkan tari, eh, responnya sangat baik bahkan ketika saya menawarkan judul itu judul skripsi yaitu representasi nilai-nilai moderasi beragama melalui penulisan cerpen siswa SMA Negeri Patung Tari langsung di di hari itu juga karena memang dosen-dosen kami pun juga menyadari bahwa penting memang e, pembahasan tentang moderasi beragama itu dibahas baik itu dalam skala masyarakat ataupun juga e, dalam lingkungan persekolahan terlebih penelitian ini bertujuan bagaimana kita mengetahui uh, tingkat pemahaman uh, siswa atau siswi SMA Negeri Kendari tentang moderasi beragama